Saat hari libur, saatnya Anda memanjakan diri dengan merawat kecantikan wajah dan tubuh. Jika enggan pergi ke pusat kecantikan dan menunggu di daftar tunggu, Anda dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Jangan takut repot, karena perawatan-perawatan berikut sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan bahan dasar yang susah dicari. Yuk, simak 5 perawatan berikut ini. 1. Rawat wajah dengan skrub dan masker wajah terlihat kusam akibat komedo dan sel kulit mati yang menumpuk Mari lakukan perawatan yang satu ini Ambil satu sendok makan gula pasir Campurkan dengan madu sebanyak dua sendok makan Setelah tercampur sempurna, oleskan pada wajah yang sudah dibersihkan Lalu gosok perlahan campuran tersebut, hindari area mata dan bibir Pusatkan gerakan menggosok pada area hidung dan dahi di mana terdapat banyak komedi menumpuk. Lakukan perawatan ini kurang lebih 5 menit, lalu bersihkan dengan air hangat. Selanjutnya, campurkan putih telur dengan perasan jeruk nipis. Simpan sekitar 10 menit di dalam kulkas Setelah terasa dingin, oleskan menggunakan kuas atau kapas ke seluruh wajah. Diamkan hingga kering lalu bilas. Campuran putih telur pada masker ini berfungsi mengencangkan kulit wajah, sedangkan khasiat vitamin C pada sari jeruk membantu mencerahkan kulit wajah. 2. Segarkan mata panda deadline selama jam kantor membuat mata Anda berkantung dan memiliki bayangan hitam. Saatnya mengistirahatkan mata dari komputer dan merawat dengan bahan-bahan alami. Hancurkan satu buah timun hingga halus. Bungkus dengan kain kasa atau kain katun membentuk kompres, lalu diamkan di dalam kulkas selama 2 jam setelah dingin. Keluarkan dan kompres mata menggunakan campuran tersebut. Asam astorbat dan asam capek di dalam mentimun menurunkan tingkat retensi air pada kulit area mata, sehingga mengurangi pembengkakan di sekitar mata. 3. Perawat rambut kering penataan rambut sehari-hari menyiksa helaian rambut dengan alat styling yang memiliki panas berlebih serta produk perawatan yang menyiksa batang rambut. Rambut menjadi kering serta kasar. Di hari libur, saatnya rambut istirahat dan mendapatkan perawatan, campurkan dua buah pisang yang telah dihancurkan dengan satu sendok minyak kelapa. 1 sendok minyak zaitun serta satu sendok madu. Aplikasikan pada rambut yang telah dicuci bersih dan setengah kering. Oleskan dari batang hingga ujung rambut. Biarkan selama 5-10 menit. Lalu bilas dengan air bersih. 4. Relaksasi dengan berendam untuk otot dan saraf tubuh yang tegang akibat aktivitas yang padat. Manjakan diri dengan ritual mandi berendam. Penuhi bak mandi dengan air hangat, lalu ambil satu genggam garam laut, campurkan dengan setengah gelas soda bubuk, lalu tuangkan ke dalam bak mandi. Setelah itu, berikan 10 tetes minyak esensial lavender. Kombinasi ini dapat meluruhkan racun di dalam tubuh, menekan kadar stres serta menyeimbangkan kadar kelembapan kulit. Istirahatkan kaki lelah setelah setiap hari menggunakan sepatu hak tinggi, kendurkan otot kaki yang kaku dengan berendam. Selain mudah dilakukan, perawatan ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Gunakan minyak esensial minyak yang dicampur dengan garam laut dan perasan jeruk lemon. Rebus air hingga mendidih, lalu tunggu beberapa saat hingga sedikit sejuk. Campurkan campuran tersebut dan rendam kaki di dalamnya. Biarkan kaki direndam hingga air rendaman terasa mulai mendingin. Campuran min memiliki khasiat menenangkan dan mendinginkan otot kaki. Sifat antibakteri di dalamnya juga berguna menghilangkan kuman bakteri penyebab bau tak sedap. Selain itu, Antioksidan pada jeruk dapat mengencangkan serta memberi kelembapan pada kulit kaki yang mudah kering Mudah keluarkan racun dari dalam tubuh Tiap hari tubuh kita akan dimasuki oleh racun melalui berbagai macam hal Mulai dari makanan yang dikonsumsi, air yang diminum, udara yang kita hirup, dan produk-produk lainnya Zat pengawet dan aditif dalam makanan, zat kimia dalam air, dan polusi udara adalah bukti bahwa kita tak selamanya bisa menghindari racun untuk masuk ke dalam tubuh. Apalagi jika kita memiliki kebiasaan buruk lain seperti merokok atau minum alkohol, karena itu, mengeluarkan racun dari tubuh atau melakukan detoks sangat penting. Melakukan detox tak harus dilakukan dengan cara yang sulit. Ada beberapa cara yang mudah dan jika dilakukan setiap hari bisa membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Berikut adalah beberapa cara melakukan detox tubuh setiap hari. Seperti itu, minum cukup air. Air adalah salah satu zat yang paling baik untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Konsumsi banyak air setiap hari untuk mengeluarkan racun. Minum banyak air juga bisa membantu menurunkan berat badan dan menjaga keseimbangan tubuh, namun ingat untuk tidak mengonsumsi air secara berlebihan, karena terlalu banyak mengonsumsi air juga bisa berbahaya. 2. Makan makanan segar Hindari makanan olahan atau makanan kemasan dan lebih pilih makanan yang segar Dengan begitu kita menghindari makanan berbahan pengawet dan mengandung zat kimia Selain itu, makanan segar akan memberikan asupan mineral dan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi lebih baik dan menghilangkan racun dari dalam Olahraga jika ingin mengeluarkan racun dari dalam tubuh Salah satu caranya adalah dengan berkeringat Pastikan Anda rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung dan untuk mengeluarkan kelebihan racun dari dalam tubuh Semakin banyak oksigen yang terpompa pada jantung maka semakin baik Penuhi kebutuhan tidur kualitas dan kuantitas tidur yang cukup penting untuk kesehatan tubuh, termasuk membantu Anda untuk mengeluarkan racun. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri, namun jangan terlalu banyak tidur juga. Anda harus bangun pagi sekali sehingga tubuh bisa mengeluarkan racun yang menumpuk dengan tepat waktu melalui buang air besar atau buang air kecil. Jika ini ditunda, maka rasa diserap lagi oleh tubuh. Nah, bersihkan tubuh dengan baik Selain membersihkan tubuh dari dalam dengan cara di atas, membersihkan tubuh dari luar juga penting. Rajin mandi, bersihkan gigi dan lidah serta bersihkan bagian tubuh lainnya. Mandi air dingin lebih baik daripada mandi air hangat karena bisa meningkatkan pergerakan sel darah putih dalam tubuh dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di atas akan membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Namun perlu diingat bahwa selain melakukan kebiasaan di atas Anda juga harus menghindari kebiasaan buruk dan hal-hal lain yang bisa membuat racun kembali menumpuk dalam tubuh. Tak harus bikin perut melilit. Diet biasanya memang dilakukan saat Anda ingin menjaga atau menurunkan berat badan Tak heran kemudian kata ini diasosiasikan dengan rasa lapar yang lantas bisa buat perut melilit padahal Diet yang benar adalah diet yang bisa membuat Anda merasa cukup dan bukannya kelaparan Cara-cara diet yang dikutip dari Health ditulis Kamis tanggal 15 bulan 10 tahun 2015 ini akan membuat Anda sehat tanpa rasa lapar yang melintir Tuh, minum banyak air putih kadang otak salah membedakan antara rasa lapar dan rasa haus hal inilah yang membuat Anda memasukkan kalori ekstra ke dalam tubuh saat sebenarnya segelas air putih dingin sudah bisa menenangkan perut saat Anda ingin makan atau mengudah sesuatu, cobalah minum air putih terlebih dahulu. Hal ini bisa membantu menekan keinginan Anda tadi. 2. Makan dalam porsi kecil bisa tetap menikmati makanan favorit saat diet bisa. Triknya adalah, selalu membeli makanan favorit tadi dalam ukuran kecil. Bisa menikmati makanan kesukaan Anda membantu menjaga nafsu makan tetap terkontrol. 3. Makan lebih sering Rebecca Refsder, RD, seorang peneliti obesitas